Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Belajar Asripedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar soal dan pembahasan uji kompetensi bab perbandingan untuk kelas 7 SMP ya Soal tersebut bersumber dari buku LKPD Matematika MGMP Bantul, Yogyakarta Kita mulai dari nomor 1 dalam suatu kelas terdapat 32 siswa, 20 diantaranya adalah perempuan. Perbandingan jumlah siswa laki-laki terhadap siswa perempuan adalah jumlah siswa perempuan adalah 20 dan jumlah siswa laki-laki adalah 32 dikurangi 20 yaitu 12. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut supaya lebih mudah kita dapat menyederhanakannya. Baiklah, di sini kakak menggunakan cara Uh, seperti kotak-kotak ya karena yang ditanyakan adalah jumlah siswa laki-laki terhadap jumlah siswa perempuan jadi kakak tulis 12 nya duluan yang laki-laki dulu baru yang perempuan Nah, 12 dan 20 bisa kita bagi dengan suatu fPb nya kita bisa memilih misalnya dibagi 4 ya teman-teman ya Oke, okay. 12 dibagi 4 yaitu 3, 20 dibagi 4 yaitu 5. Sehingga diperoleh, perbandingan jumlah siswa perempuan terhadap laki-laki adalah 3 banding 5. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke nomor 2, 2 bilangan memiliki perbandingan 2 banding 5. Apabila jumlah kedua bilangan tersebut 3 banding 5, maka bilangan yang kecil adalah... Nah, di sini kakak menggunakan trik cepatnya. Misalnya ada suatu bilangan dua banding 5. Nah, ini perbandingannya ya. Oke, sekarang yang jumlahnya kakak tulis di bawahnya lagi. Perbandingannya di sini kita jumlahkan yuk. 2 ditambah 5. Yaitu perbandingannya 7 dan diperoleh jumlah kedua bilangannya yaitu 35 nah di sini kita harus mencari pengalinya terlebih dahulu 7 dikali berapa supaya dapat 35 yaitu dikali 5 nah kalau begitu semuanya ini juga kita kali 5 2 dikali 5 itu diperoleh 10 5 dikali 5 itu diperoleh 25 nah melalui ini kita dapat mengetahui kedua bilangan tersebut adalah 10 dan 25 jadi bilangan yang kecil yaitu yang A 10. Lanjut ke nomor 3. Diketahui dua bilangan cacah mempunyai perbandingan tiga banding 7. Bila selisih kedua bilangan itu 120, maka jumlah kedua bilangan tersebut adalah. Baiklah kakak gunakan cara yang sama seperti soal nomor 2. Jadi untuk perbandingannya ada dua buah bilangan yaitu perbandingannya 3 berbanding dengan 7 dengan selisihnya selisih itu yang besar kurangi yang kecil 7 dikurangi tiga yaitu selisihnya 4 Nah di sini selisih kedua bilangannya itu adalah 120 Nah kita harus mencari pengalinya ya empat kali berapa supaya diperoleh 120 yaitu dikali 30 kalau begitu kedua bilangan tersebut juga harus kita kali dengan 30 ya 7 dikali 30 3 dikali 30 3 kali 30 diperoleh 90 7 dikali 30 yaitu 210 nah sekarang kita jumlahkan kedua bilangan tersebut 90 ditambah 210 yaitu jumlahnya adalah 300 sehingga jawaban yang tepat yaitu yang C Lanjut ke nomor 4. Diketahui perbandingan uang Ani banding uang Beta dua banding 3. Jumlah uang Beta banding uang Cahya 2 banding 5. Jika jumlah uang ketiganya 450, maka besar uang Cahya adalah? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa tuliskan terlebih dahulu perbandingannya ya, teman-teman ya. Ani banding Beta itu diperoleh dua banding 3, ya. Kemudian, beta banding cahaya diperoleh dua banding 5. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saling membentuk diagonal, ya. Perbandingan antara beta dengan beta dan cahaya. Nah, di sini cara mengerjakannya, kita kalikan dulu ya teman-teman 2 dikali 2 itu diperoleh 4 kemudian ke sana 2 dikali 3 yaitu diperoleh 6 kemudian 3 dikali 5 diperoleh 15 sehingga perbandingan antara ani beta dan cahya yaitu 4 banding 6 banding 15 nah tadi teman-teman ketahui bahwa jumlah uang ketiganya adalah 450 Baiklah, untuk perbandingannya antara Ani, Beta, dan Cahya, jumlah uangnya itu di sini. SS itu sebenarnya ya, jumlah uangnya adalah Rp450.000. Nah, kita jumlahkan dulu perbandingannya antara Ani, Beta, dan Cahya. Tambah enam, tambah lima belas. Berapa itu? 4 tambah 6 itu 10, 10 tambah 15 itu 25 Nah sekarang coba teman-teman bantu hitung 25 kali berapa Supaya diperoleh 450 Nah diperoleh jawabannya yaitu 18.000 ya Sehingga Uang cahya dikalikan dengan 18.000 Berarti diperoleh 15 kali 18.000 yaitu 270.000 nah sehingga jawabannya yaitu yang D lanjut ke nomor 5 dalam 10 jam menjahit 4 kemeja waktu yang diperlukan untuk menjahit 12 kemeja adalah sehingga kita dapat tuliskan misalnya ini x jam. Ini ya. Nah, jadi perbandingannya x jam per 10 jam itu sama dengan nah, x jam itu lurusnya 12 nih. Berarti kita tulis jumlah kemejanya 12 per kalau 10 jam itu 4. Oke, okay. berarti untuk x jam nanti kita peroleh 12/4 dikali 10 gitu ya. Nah, diperoleh yaitu 12 dibagi 4 itu 3 3 kali 10 30. Jadi, untuk memperoleh 12 meja penjahit tersebut memerlukan waktu selama 30 jam. Jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke nomor 6, Bastian bekerja selama 8 jam mendapatkan upah dua 72000 Nah, kerja 8 jam, upahnya itu dua 72000 Selanjutnya, jika ia bekerja selama 12 jam, maka upah yang diterima sebesar. Nah, untuk soal ini juga merupakan uh, contoh soal perbandingan senilai ya. nah sehingga kita dapat menuliskannya upahnya dibagi dengan uh, 72.000 upah yang mau dicari ya dibagi dengan 72.000 nah lurusannya X tadi apa? 12 per 8 nah sekarang kita bisa kalikan ya sehingga diperoleh X sama dengan 12 per 8 dikali 72.000 oke okay yuk dibantu 12 per 8 kali 72.000 72.000 dibagi 8 yaitu diperoleh 99 dikali dengan 12 yaitu diperoleh 108 ya ini kakak gunakan teknik menyederhanakan nah seperti ini 9 kali 12 diperoleh 108.000 jadi jawabannya yaitu yang C Lanjut ke nomor 7, diketahui harga 4 buah buku tulis 9.200. Oke, 4 buku tulis itu harganya 9.200. Jika Chandra membawa uang 34.000. 500. Maka banyak buku tulis yang dapat dibeli adalah, nah, sehingga di sini kita dapat menghitungnya x per 4 sama dengan 34.500 per 9.200 Oke okay, kita sederhanakan ya 34.500 dibagi 9.200 dikali 4 yuk dibantu untuk menghitung nah 20 di belakang ini bisa disederhanakan sehingga kita dapat menghitung 34.5 dibagi dengan 92 diperoleh 3,75 dikali dengan 4 yaitu 15 nah sehingga jumlah buku tulis yang dapat dibeli adalah 15 buah yaitu jawabannya yang B Lanjut ke nomor 8, jika harga 5 potong kain sarung 277.500 maka harga 2 lusin kain sarung adalah Nah, teman-teman perlu ingat ya, 1 lusin itu jumlahnya berapa? 1 lusin itu ada 12 buah gitu ya, jadi kalau 2 lusin yaitu ada 24 Nah, berarti kalau disini 24 potong ya kalau 5 potong tadi harganya 277.500 sekarang kalau 24 potong harganya berapa nah untuk menyelesaikan soal tersebut kita bisa menggunakan perbandingan senilai dari 5 ke 24 itu bertambah 277.500 ke X itu pasti juga bertambah nah itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai apabila salah satu variabelnya nilainya bertambah, variabel yang lain juga nilainya ikut bertambah sehingga kita dapat menyelesaikan X per 277.500 sama dengan 24 per 5. Sehingga diperoleh X sama dengan 24 per 5 dikali 277.500. Nah yuk biar lebih bunda kita uh, bagi dulu 277.500. Dibagi dengan 5, diperoleh 55.500, puluh Sekarang kita kali dengan 24, yaitu sejuta nah, tiga Sehingga jawabannya yaitu yang A 9. apabila tiga mesin fotocopy. Dalam waktu 4 menit itu dapat mengkopi 384 lembar. Nah sekarang apabila dalam waktu 1 menit menurut teman-teman cara menyelesaikannya gimana? Berarti 384 ini kita bagi dengan 4 diperoleh. 96 lembar gitu kan. Nah, sekarang kalau satu mesin fotocopy berarti 96 dibagi dengan 3 diperoleh 32 lembar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apabila dua mesin fotocopy dalam waktu 5 menit Nah, gimana caranya? Berarti, 32 lembar dikali dengan 5. Karena ini ada 2 mesin, berarti kita kalikan dengan 2. Sehingga diperoleh 32 kali 10, yaitu 320 lembar. Jadi, jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke nomor 9. Jika jarak kotak kota B pada gambar 8,5, dan jarak kedua kota tersebut sesungguhnya 59,5 km maka skala nah untuk mencari skala yuk diingat-ingat lagi skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya gitu ya nah kita ketahui bahwa jarak dari kota A ke kota B itu adalah 8,5 cm dan jarak kedua kota sesungguhnya adalah ini jarak sebenarnya, ini jarak pada peta. 59,5 km, kita ubah ke satuan cm ya. Kita kali dengan 100.000 ribu. Sehingga diperoleh. 5.950.000 cm maka perbandingannya adalah untuk mencari skala ya 8,5 dibagi dengan 5.950.000 nah cara menyederhanakannya bagaimana 8,5 dibagi dengan 8,5 diperoleh 1 penyebutnya 5.900 5.950.000 dibagi dengan 8,5 diperoleh 700.000. Nah, sehingga jawabannya skalanya adalah 1 banding 700.000 yaitu yang B. Lanjut ke nomor 11, diketahui jarak dua kota 80 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan menggunakan skala 1 banding 500,000, kakak bisa tulis 1 per 500,000. Maka jarak kedua kota, oke, teman-teman harus tahu terlebih dahulu rumus-rumusnya untuk mencari jarak sebenarnya. Jarak pada peta mencari skala. Di sini kakak gunakan segitiga JKW untuk mencari skala. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya berarti untuk mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala untuk mencari skala jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya untuk mencari jarak pada peta skala dikali jarak sebenarnya gitu ya sehingga diperoleh jarak pada peta sama dengan skalanya per ratus ribu dikali dengan jarak dua kota, nah tetapi ini harus diubah terlebih dahulu ke dalam satuan CM sehingga diperoleh 8 juta nah, kita sederhanakan 80 dibagi dengan 5 yaitu 16 ya 16 kali 1 16 berarti jarak pada peta adalah 16 cm jawabnya yang C. Lanjut ke nomor 12 diketahui peta dengan skala 1 banding 550.000 jarak dua kota berarti jarak pada peta ya 7 cm nah yang ditanyakan jarak sebenarnya. Oke, okay. untuk mencari jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi dengan skala gitu kan. Sehingga kita peroleh 7 dibagi 1/550.000. Nah, teman-teman kalau pembagian pada pecahan itu kan berarti dikali terus belakangnya dibalik gitu kan. Berarti 7 dikali 550.000. 7 dikali 550.000 berapa itu? 3.850.000 cm. Nah, kita mau ubahnya ke bentuk satuan kilometer berarti kita bagi dengan 100.000 diperoleh 38,5 km. Itu ya. Jadi jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke nomor 13. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal nomor 13 terlebih dahulu kita ilustrasikan ya misal ini adalah sebuah rumah nah jika luasnya 120 cm kuadrat kita cari faktornya berapa kali berapa supaya ketemu 120 ini misal aja ya kakak di sini pakai 40 kali 3 cm ini hanya permisalan saja boleh angka yang lain sehingga diperoleh jarak sebenarnya pada bagian panjang 40 cm ya dibagi dengan 1 per 70 sehingga diperoleh 40 kali 70 nah kita sederhanakan ubah satuannya menjadi meter diperoleh 28 meter selanjutnya jarak sebenarnya pada lebar 3 dibagi 1 per 70 diperoleh 3 kali 70, 210 cm. Kita sederhanakan ubah ke meter, konversikan. 210 dibagi 100, yaitu 2,1 meter. Nah, sekarang kita hitung luasnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, sehingga diperoleh 28 meter dikali 2,1, yaitu 58,8 meter kuadrat sehingga jawabannya yaitu yang A lanjut ke nomor 14 sebuah peta menggunakan skala 1 banding 300 jika pada peta tersebut terdapat gambar sebidang tanah misalnya ini ada sebidang tanah ya berukuran 12 cm dikali 8 cm maka luas sebidang tanah tersebut sebenarnya, nah kita cari dulu jarak sebenarnya untuk yang lebar berarti jarak pada peta dibagi dengan skala gitu kan sehingga jarak pada peta untuk lebarnya itu 12 cm dibagi dengan 1 per 300 diperoleh 12 dikali 300 yaitu 3600 cm nah kita sederhanakan ubah ke meter jadinya 36 meter lanjutnya jarak sebenarnya pada lebarnya ya yaitu 8 berarti 8 dibagi 1 per 300 jadinya 8 dikali 300 2400 cm diubah ke meter ya sekarang jadinya 24 meter kalau sudah kita hitung luas sebenarnya 36 dikali 24 diperoleh 864 meter kuadrat sehingga jawabannya yaitu yang D nomor 15 ya Beni akan membuat denah pekarangan dengan menggunakan kertas yang berukuran 40 kali 30 itu ya dengan skala uh, dengan ukuran pekarangan sebenarnya ini jarak pada peta dan ini jarak sebenarnya ukuran jarak sebenarnya yaitu 120 kali 30 80 nah tapi dalam satuan meter berarti harus kita ubah dulu ke dalam cm berarti kita kali 100 strip mudahnya tinggal kita tambahkan 0,2 di belakangnya nah sekarang satunya bersama-sama cm. nah untuk mencari skala itu kan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya kita harus konsisten apabila menggunakan yang bagian panjangnya berarti untuk jarak sebenarnya juga kita gunakan bagian panjangnya jarak pada petanya itu 40 cm dibagi jarak sebenarnya 12.000. Oke, 00-nya nol kita coret dulu. Nah, sekarang pembilang penyebut kita bagi 4 ya. 4 bagi 4 itu diperoleh 1, 12 dibagi 4 itu 3. Tinggal tambahkan uh, 02 di belakangnya sehingga diperoleh perbandingannya 1 banding 300. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke nomor 16, sebuah panti asuhan yatim piatu mempunyai persediaan beras cukup untuk 40 anak selama 30 hari. Nah, untuk 40 anak itu cukup untuk 30 hari. Nah, jika ada 20 anak lagi masuk panti itu berarti kan 40 tambah 20 anak, gitu kan. Jadi, persediaan berasnya berapa? Nah, teman-teman menurut teman-teman, kalau semakin banyak orangnya persediaan berasnya bisa semakin uh, lama atau lebih cepat habis. Kalau menurut teman-teman lebih cepat habis, berarti ini merupakan contoh perbandingan berbalik nilai gitu ya. Berarti kita bisa menyelesaikannya seperti ini. X per 30 sama dengan. Nah, sekarang kita balik lurusnya X itu kan tadi 60. Nah, ini kita balik jadi kita hitung dulu yang 40 di bagian pembilang per 60 sehingga X sama dengan 40 per 60 kali 30 pembilang penyebut kita uh, sederhanakan dulu ini ya, 30 dibagi 6 yaitu 5 4 kali 5 yaitu 20 sehingga makanan persediaan akan habis dalam waktu 20 hari lanjut ke nomor 17 sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 18 orang pekerja dalam waktu 45 hari nah, karena proyek tersebut harus selesai dalam 30 hari maka banyak tambahan pekerja oke, okay. ini contoh perbandingan berbalik nilai juga, berarti untuk menyelesaikannya, x per 18 sama dengan, nah kita balik lurusnya, x kan 30, sekarang kita pakai yang 45 per 30, sehingga diperoleh x sama dengan 45 per 30 dikali 18 Oke, sama-sama kita sederhanakan dulu ya 18 kita bagi 6 yaitu 3 30 bagi 6 yaitu 5 45 bagi 5 yaitu 9 9 kali 3 yaitu 27 Nah, kalau begitu tambahan pekerja tambahan pekerja adalah 27 dikurangi pekerja yang udah ada tadi, 18 27 dikurangi 18, berapa itu? yaitu 9 jadi tambahannya memerlukan 9 orang, sehingga jawabannya yaitu yang C lanjut ke nomor 18 sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam ya itu dapat menempuh kota A ke kota B dalam waktu 1,2 jam. Nah, agar jarak itu dapat ditempuh dalam waktu 45 menit. Berarti, butuh kecepatan berapa? Oke, okay, ini juga contoh perbandingan berbalik nilai ya. Karena bila semakin cepat, maka waktu tempuhnya semakin kecil. Gitu sehingga kita dapat menghitung X per 60 sama dengan 1,2 jam kita ubah ke bentuk menit ya 1,2 dikali 60 yaitu 72 menit sehingga diperoleh 72 per 45 berarti nilai X sama dengan 72 per 45 dikali 60 gitu ya, 72 dibagi 45 dikali dengan 60 diperoleh 96, jadi kecepatan yang harus ditempuh supaya sampai dalam waktu 45 menit adalah 90, 96 km per jam, yaitu jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 19, pembangunan gedung direncanakan selesai dalam waktu 30 hari bila dikerjakan oleh 20 orang selesai dalam waktu 30 hari setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 12 hari karena kehabisan bahan Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita coba ilustrasikan dulu ya kalau dalam waktu 30 hari, itu 20 orang pekerja Nah, kalau udah dikerjakan selama 10 hari, berarti sisa 20 hari lagi, itu kan. Nah, terus 20 hari ini kita kurangkan lagi dengan 12 hari, karena dihentikan selama 12 hari ya, sehingga diperoleh 8 hari. Nah, kalau sudah, untuk menghitung banyaknya pekerja, 20 dibagi 8 kali lagi dengan 20. Diperoleh 50 orang. Jadi tambahan pekerjanya, 50 dikurangi dengan 20. Karena sudah ada 20 pekerja kan sebelumnya, berarti perlu 30 orang lagi. Sehingga jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke nomor rumput di ladang akan habis dimakan seekor kambing dalam waktu 18 hari jika dimakan seekor sapi akan habis dalam waktu 9 hari yang diketahui kalau satu ekor kambing itu nanti 18 hari kemudian kalau satu sapi itu 9 hari nah jika dimakan bersama oleh keduanya, maka waktu yang dihabiskan adalah X hari ya, sehingga 1 per 18 ditambah 1 per 9 sama dengan 1 per X gitu. Nah sekarang kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 1 tambah 2 sama dengan 1 per X, 1, per, 1 tambah 2 yaitu 3 per 18 sama dengan 1 per X hingga x-nya sama dengan 18/3 yaitu 6 maka jika dimakan bersama-sama akan habis selama 6 hari yaitu jawabannya yang d. Nah demikian pembahasan soal uji kompetensi untuk bab perbandingan semoga dapat dipahami apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maka ucapkan mohon maaf selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh